Sevilla resmi rekrut mantan pemain Real Madrid Isco Alarcón. Sevilla mendapatkan pemain baru pada bursa transfer musim panas 2022. Sevilla mengumumkan transfer mantan gelandang Real Madrid, Isco Alarcón secara cuma-cuma. Mantan gelandang Real Madrid itu akan mendapatkan kontrak selama dua tahun. Dia akan menjalani tes medis pada Senin 8 Agustus 2022, waktu setempat. Isco akan menjadi pemain ketiga yang direkrut oleh Sevilla. Sebelumnya, Los Nerviones sudah mendapatkan tanda tangan Markao dari Galatasaray dan Alex Test dari Manchester United. Secara prinsip, kami Sevilla telah mencapai kesepakatan dengan AISCO untuk menjadikan gelandang Andalusia itu sebagai pemain ketiga yang kami rekrut di bursa transfer ini, tulis keterangan resmi Sevilla Minggu 7 Agustus 2022. Dia sudah tiba di Sevilla sebelum menjalani tes medis besok dan jika semuanya berjalan lancar, menandatangani kontrak 2 tahun, tambah keterangan itu. Dalam keterangan lanjutan, Sevilla menjelaskan pengalaman menjadi alasan utama penandatanganan Aisco. Bagaimana tidak, Aisco merupakan salah satu pemain yang berpengalaman di kancah sepak bola Eropa. Aisco meninggalkan Real Madrid setelah 9 tahun. Sejak didatangkan Los Blancos pada musim panas 2013, pemain berusia 30 tahun itu mengantarkan Real Madrid meraih 19 trofi di semua kompetisi. Pencapaian ASCO terbilang sangat manis. Prestasi terakhir ASCO dengan Real Madrid adalah meraih gelar juara Piala Super Spanyol, Liga Spanyol, dan Liga Champions musim lalu. Real Madrid batal lepas Marco Asensio dan Dani Ceballos. Real Madrid menjadi salah satu klub yang mampu tampil konsisten di musim 2021-2022 lalu. Hal tersebut terbukti dengan kesuksesan mereka memenangkan dua gelar berbeda, yakni La Liga dan Liga Champions. Sayang, keberuntungan sepertinya belum ingin berpihak pada dua pemain mereka, Dani Ceballos dan Marco Asensio. Mereka memang tak menjadi pilihan utama Carlo Ancelotti dan lebih sering menempati bangku cadangan. Situasi ini tentu membuat Asensio dan Ceballos mulai dikaitkan dengan pintu keluar Santiago Bernabeu, keduanya bahkan juga diincar oleh beberapa klub ternama. Sebalos diklaim bakal kembali ke Real Betis, sementara Asensio jadi rebutan Liverpool, MU, dan Arsenal. Namun, kini menurut laporan terbaru dari Football Espanya, melepas Asensio dan Sebalos bukan lagi prioritas bagi Real Madrid. Hal ini disebabkan oleh Carlo Ancelotti yang ingin memiliki kedalaman skuad yang cukup, mengingat El Real akan berlaga di berbagai kompetisi, belum lagi Piala Dunia 2022 yang akan digelar pada November mendatang. Real Madrid akan memulai perjalanannya di musim 2022-2023 dengan melakoni laga tandang ke markas Almeria pada 15 Agustus mendatang. Namun, mereka akan lebih dulu bertemu Eintracht Frankfurt dalam gelaran Piala Super Eropa, Kamis 11 Agustus. Ancelotti, Frankfurt tak akan mudah karena pernah singkirkan Barca. Real Madrid akan menghadapi Eintracht Frankfurt di Piala Super Eropa 2022. Pelatih Madrid Carlo Ancelotti mengungkapkan timnya mesti mewaspadai Frankfurt. Piala Super Eropa 2022 akan memanggungkan Madrid, juara Liga Champions melawan Frankfurt, juara Liga Eropa. Duel itu akan dilangsungkan di Stadion Olimpiade Helsinki, Finlandia pada Kamis 11 Agustus 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Di atas kertas tidak bisa dipungkiri jika Madrid bukanlah lawan setara bagi Frankfurt. Namun demikian, salah besar jika El Real menganggap kelebun liga itu akan mudah dilewati. Pasalnya, Day Adler pernah mengalahkan Barcelona 3-2 di Kemlu, sekaligus memastikan kelolosan dari perempat final Eropa 2022. 2022. Selain itu, Frankfurt punya persiapan lebih baik, usai melakukan 4 laga pramusim dan 2 laga kompetitif dengan melawan Magdeburg, di FD Pokal, dan Bayern Munich Bundesliga. Sementara itu, Real Madrid baru menjalani tiga pertandingan pramusim dan meraih satu kemenangan saat membekap Juventus 2-0 di California, Amerika Serikat. Kami memiliki sejumlah kerugian daripada Eintracht yang mulai musim mereka lebih awal. Namun, kami akan bermain untuk menang. Tugas Encelotti kepada Juva.com. Pada musim lalu, Entra mencapai sesuatu yang istimewa karena mereka tidak dijagokan, sambung pelatih tersukses di Liga Champions itu. Mereka memainkan pertandingan-pertandingan yang hebat, menang melawan Barcelona di Camp Nou dengan gaya permainan serangan balik dengan perhatian besar pada lini pertahanan dan transisi dalam kecepatan tinggi, dan seperti menambahkan jelang piala Super Eropa melawan Entra Frankfurt. Gabung Barcelona karena ingin saingi Benzema? Ini komentar Robert Lewandowski. Robert Lewandowski sudah resmi diperkenalkan Barcelona sebagai pemain baru pada Jumat, 5 Agustus 2022. Dia gabung Barcelona untuk tiga musim setelah tinggalkan Bayern Munchen. Kepergian Lewandowski dari Bayern Munchen sempat terhalang, soalnya FC Hollywood keberatan sang striker meninggalkan Jerman. Namun, Barca berhasil membujuk Munchen dengan transfer 45 juta euro plus bonus 5 juta euro. Saat memilih Barcelona, banyak yang menduga Lewandowski ingin menyaingi Karim Benzema. Apakah itu benar? Dia mengaku tak pernah terlalu memikirkan Real Madrid atau... Punya ambisi untuk kalahkan ketajaman Benzema, saya tak pernah pikirkan Real Madrid atau Karim Benzema. Dia memang striker fantastis yang sudah lama di La Liga. Yang terpenting, saya main bagus untuk Barcelona, bukan hanya lawan dia, katanya seperti dikutip Marka. Musim lalu mereka sukses, kami di sini untuk kalahkan mereka. Kami tahu itu bakal sulit, tapi inilah sepak bola. Lewandowski mengatakan fokus dirinya di liga Spanyol tak hanya Madrid dan Benzema, dia juga merasa banyak klub lain yang tampil bagus. Ini bukan hanya soal Real Madrid. Anda harus selalu siap karena ada klub fantastis lainnya. Anda harus main di level terbaik Anda, katanya. Saya selalu siap main melawan Real Madrid. Saya tahu bagaimana melawan mereka, dia menambahkan. Lewandowski ingin menggunakan pengalamannya yang banyak untuk membantu Barcelona di Xavi Hernandez menangkan gelar. Ini setelah musim lalu nihil gelar buat Barca. Usia itu bukanlah masalah, itu hanya angka. Saya tak merasa seperti 33 tahun. Saya merasa luar biasa secara fisik dan sudah main di level top selama bertahun-tahun, katanya. Pengalaman saya bisa membantu pemain lain, tampil lebih baik. Tim ini punya banyak potensi dan bakat, masa depan bakal lebih cerah.